Hai Womers, gimana nih puasanya, lancar enggak? Semoga lancaran berkah ya Womers Sebenarnya kalian ada gak sih yang ngerasa kalau nunggu waktu buka puasa itu lama banget? Coba dong tulis di kolom komen Minum punya beberapa rekomendasi aktivitas untuk para Womers biar nunggu waktu buka jadi lebih cepat Berikut adalah beberapa aktivitas killing time menunggu buka puasa di rumah Yang pertama Nonton film atau series kesukaan kalian Yang kedua Kalian bisa banget beli lagu sambil baca buku atau menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang ketiga, kalian boleh banget nih olahraga di rumah. Dan yang keempat, kalian bisa banget untuk siap-siap berbuka puasa. Dan yang terakhir kalian boleh dan bisa banget bermain game atau berkumpul bersama teman-teman dari luar, luar Nah, kan tadi minum udah kasih rekomendasi buat yang Semoga bisa berguna punan bantu ya, Womers. Halo amantes, ada kita lain gak nih. Boleh dong tulis di kolom komen. Minum juga mengingetin untuk follow seluruh sosial media dan juga jangan lupa ya subscribe YouTube One Finance.